Wih, mantap. Ya, mantap guys. Cui. Oke, nggih, Nurni, Iya, Mbak Nurni nih, Asli Jawa pun Mbak. Wah temanggung ji transmigrasi apa pribadi sih? Transmigrasi. Transmigrasi tahun berapa lagi? Delapan empat. Delapan Oh, okay. si. mm. oh Sampun bangun baik sadar nih. Oh, Sampun. Lo wow. Waduh. Niki sadarin tempuh di, nggak tentang beli? Aten pasar. Oh, pasar. Pasaran beri niki ye. Migrasi ya. Tahun berapa tuh? Tahun 80. Tahun 80-an, ya. Oh jadi. Bapak siapa ini pak? Bapak, oh, tiba -tiba Bapak Bapak Ui, ya. Bapak Ades, Ini Bapak Firman, pedagangnya. Bapak Firman, ya, Mas oh. Firman berarti ya. Ui, Bapak Firman bin Maruf. Siap. <laughs> Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, berjumpa kembali di channel YouTube Bapak Isha Putra. Halo sahabat kuliner, salamunya ya. Ngunyah ngunyah ngunyah, mantap. Oke jadi guys di kesempatan video kali ini ya kita akan mereview atau meliputan ya. Uh, di mana nih? Ini adalah di desa Bukit Bungkul ya. Halo Bukit Bungkul, aku datang. <tik> Oke jadi di kesempatan video kali ini saya akan mereview ya salah satu uh, pasar bentuk ya atau pasar Ramadan yang ada di desa Bukit Bungkul ya, guys. Jadi yang baru menemukan channel ini Silahkan like, comment dan subscribe. Dan yang baru menemukan cara ini silahkan berikan support dan dukungan ya uh, di kolom di bawah ya. Ini adalah salah satu kulineran widis. Oke, okay, ini jualan apa ini? Apa ini? Bakso ya? Bakso. Bakso ayam atau bakso sapi ba ini? Bakso ayam. <laughs> bakso ayam uh, widis seger segar, seger seger Wah, iya, <laughs> <bungkul>, ya, siap! Wih, mantap! Mantap! Oke, siap! Oke, mantap! Oke, gak ada namanya. Bap. Namanya Bastos, Bastos. Bastos. Oh, belum, belum, keluar, keluar. belum, ada, uh, belum, belum, nih <laughs> belum, <Bastos, laughs> sepertinya, uh, sepertinya baru nih belum, belum, belum, belum, belum, belum,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 Woi di. Turun merantau atau transmigran, Pak? Transmigrasi. Transmigrasi ya. Oh, iya. Tahun berapa tuh? Tahun 80. Tahun 80-an ya. Oh, iya. Bapak siapa ini, Pak? Bapak Asep. Oh, di Bapak Asep ya? Oh, di Ini namanya Bapak Asep. Oh, iya. ini Bapak Firman pedagangnya. Bapak Firman ya? Mas Firman berarti ya? Bapak Firman bin Makruf. Oh, ini iya. siapa? Woi <laughs> di. <laughs> sukses. Amin. Siap. Woi iya. I bakso ayam bang, iya ayam kan? Ayam, uh dengan kuah sapi, siap uiris. Oh. ini jualan dari jam berapa pak biasanya? Sore pak. Sore ya? Lima lah jam lima. Jam limaan ya? Uiris masuk. Uiris. Ini kalau nggak waktu ramadan ini biasanya di mana bang? Staynya bang? Pasar A2. Pasar A2 ya? Iya, iya. Pasar A2 ya? Yes. Wih, Mantap. Oke, kita lanjut lagi. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama. Siap. Siap. Wih, Itu ada. Ijin, Pak. Iya. Wih, apa nih? Sate apa? Sate Padang. Padang. Oke, okay, siap. Wiris. Ini lagi bakar ya? Lagi bakar, lagi bakar nih. Wiris. Boleh dicicip, bang. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Boleh. Belum, mbak. Belum, mbak. Belum waktunya, mbak. Oh, belum. belum waktunya. Pak. Gara gratis. Jangan nanti. Okay. Jangan, jangan, pak. Jangan. Pak. Jangan, gratis, bang. jangan, pak. Jangan. Gratis, bang. Jangan, jangan ya. Tiga tuso lima ribu, lima ribu ya. Oke, okay, siap. Ini dengan bapak siapa, pak? Pak Hermanto, pak. Bapaknya. Ya, Pak, oh, Pak Irmanto, ini Pak Rudi ya. Pak Rudi Sate oh, Pak Rudi Sate ya oh, Pak Irmanto dari mana Pak? Dari desa Bukit Punggul Aslinya? Aslinya Aslinya Sumatera Barat Sumatera Barat, wih di ya. Padang ya, Solo ya Wih siap siap Sudah lama Pak di sini Pak? Ke... Kalau di sini sudah lama adalah 30 tahun Wih di sudah 30 tahun ya Wih siap-siap Ijin siap. Bu Oke okay. Ijin ya <laughs> Wih sini punya. Dengan ibu siapa ini mohon maaf? Cicu. Ibu Cici. ya, wih di. Makan <laughs> eh, ya. makanan makan tapi harga enggak berapa. Wah, sih. Mantap kue itu ibunya makan Makannya macet tapi ikan bakar. Ya, jualan apa aja ini, Bu ya? udah habis. ya? Alhamdulillah, ya, Bu ya. Udah habis. Wih Mantap. Tinggal satu Oke, oke. Oke, Bu, tak lanjut dulu. Iya. Oke, siap. Wah, ini gorengan. Aduh. ini apa ini? Wah. Alhamdulillah dari sini sayur oh apa nih bu Ador, ini cincau. cincau nih oh. dawar, yeah. ya. ini kan yang gak, satu yang Buk Buk aja. cincau guys itu? Oh, hmm. mantap satu kelas ya. lebih ya. hmm. ya, ya. satu kan. porsi berapa itu bu Oh, 5000 ya cukup ya. Oh, e, satu gitu woi ribu gitu ya Uy, di. siap lau lau Apa? kulineran yes. ada, ada, ada. oke lanjut Pas -pas. lagi kita lanjut Pas -pas. lagi nah ini widis Wah, mantap. Oke, campur Ibu ya? Eh, campur ya? Oh, eh, cincau. ini ada roti, ada cincau ya. Tuh, ada santan. Oh, campur. Mantap oke okay, kita lanjut lagi. Wah ini buah ini. Izin bu, Kok ngerti Oke mantap. mantap Ini tadi bukannya jadi jam berapa ibu ya? Dari jam lima. Dari jam limaan bu ya, wiris. Wah Masih mantap Ini ya. ini oh, Kasih susu, wiris. Seger segeris. Seger <laughs> wow. Oke, okay. kita lanjut lagi bu.